Langit berangsur-angsur menjadi gelap, bulan sabit tergantung di cakrawala. Ketika cahaya bulan yang dingin dan es tersebar ke bawah, menyebabkan permukaan seluruh laut muncul seperti sisik ikan. Itu sangat indah, api unggun naik di sebuah pulau kecil di tempat tertentu di wilayah laut ini. Lindung diam-diam duduk di samping api unggun, sementara ikan bakar di atas api unggun mengeluarkan aroma samar. Orang-orang di siang hari kemungkinan adalah unit elit kecil dari klan Blood Demon Shark untuk benar-benar akhirnya bertemu mereka di tempat ini. Aku ingin tahu apa yang mereka cari. Petik 2, Lindong menyipitkan kedua matanya saat dia mengingat adegan dari sebelumnya pada hari itu. Suku Blood Demon Shark memiliki reputasi buruk di dalam caotik dimensi. Meskipun kecanduan mereka untuk membunuh menyebabkan banyak orang takut akan nama itu. Itu juga menyebabkan orang lain memandang mereka dengan jijik. Banyak pembantaian di dalam Chaotic dimensi selama beberapa tahun terakhir terkait dengan klan Blood Demon Shark. Lupakan saja, siapa yang peduli apa yang mereka cari. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2, Lindong menggelengkan kepalanya. Saat ini, ia hanya berharap untuk sampai ke wilayah pedagang langit secepat mungkin. Orang-orang ini dari klan Blood Demon Shark tidak bisa dianggap enteng. Dan Lindong tidak ingin menyinggung mereka. Lindung juga tidak terlalu tertarik pada alasan mereka berada di sini. Lindung menarik pikirannya. Dia mengambil ikan bakar yang sudah dimasak dan berencana untuk memakannya. Namun, suara, gulu, dari menelan air liur seseorang terdengar di dekatnya tepat saat Lindung hendak membuka mulutnya. Siapa di sana? Suara tiba-tiba ini menyebabkan Lindung sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan hati-hati. Hanya untuk sedikit terpana melihat ada seorang gadis muda dengan pakaian katun hijau di pohon raksasa di dekatnya. Mata hitamnya yang besar menatap tajam ke ikan bakar di tangannya. Gadis itu terlihat sangat muda, dan terlihat sangat imut. Wajahnya sangat indah seperti boneka porselen, dan rambutnya diikat menjadi dua kuncir, memberinya penampilan yang sangat patuh. Jika beberapa wanita melihat gadis kecil seperti itu, Kemungkinan mereka tanpa sadar akan memeluknya. Namun, Lindong tidak memiliki pikiran seperti itu. Sebaliknya, ada kehati-hatian di dalam mata ini. Penampilan gadis kecil ini terlalu aneh. Dia benar-benar tidak dapat merasakan bagaimana dia berhasil begitu dekat dengannya. Di hutan, Lindong dan gadis berpakaian hijau itu saling memandang. Yang terakhir menatapnya sebentar. Sebelum mata hitamnya yang besar tanpa sadar berbalik ke arah ikan panggangan di tangannya. Dia jelas menelan seteguk demi seteguk air liur ke perutnya. Lindung tidak bisa menahan senyum setelah melihat ini. Karena kehati-hatian di matanya sedikit mundur. Setelah itu, dia melambaikan ikan bakar di tangannya dan bertanya, Mau makan? Um, gadis berpakaian hijau itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Tubuh kecilnya yang halus bergegas maju. Sebelum mendarat di samping api unggun dengan cara yang sangat gesit. Mata miliknya dengan cemas menatap Lindong. Lindong tersenyum dalam hati. Dia mengulurkan tangannya dan menawarkan padanya ikan bakar. Kamu bisa memakannya jika kamu tidak takut diracuni. Aku tidak takut pada racun. Suara gadis berpakaian hijau ini sangat jernih. Itu seperti manik-manik batu giok yang jatuh ke piring perak. Meskipun suara ini masih sedikit muda. Kemungkinan bahwa setelah tumbuh dewasa, hanya suara ini saja yang dapat menangkap hati banyak pria. Gadis itu langsung menerima hasil panggang setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak ragu dan mulai melahapnya. Lin Dong tersenyum. Dia sekali lagi mengambil beberapa bahan ikan cadangan. Sementara matanya menyapu gadis berpakaian hijau. Sesaat kemudian, matanya sedikit fokus. Dia bisa melihat cedera yang agak mencolok di lengan yang terakhir. Keropeng telah terbentuk di atas luka. Kamu terluka, Lindong tanpa sadar menempatkan ikan di atas api, dan dengan santai bertanya. Iya nih, itu disebabkan beberapa orang yang menjengkelkan. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk dan menjawab. Lindong mengeluarkan suara, oh, tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Sesaat kemudian, dia menyerahkan ikan yang telah dipanggang. Gadis berpakaian hijau tanpa basa-basi menerimanya dan mulai melahapnya tanpa peduli dengan citranya. Nafsu makan gadis berpakaian hijau ini sedikit mengejutkan. Lindung terus-menerus menyerahkan 20 ikan bakar besar, sebelum yang pertama merasa puas dan berhenti makan. Dia menepuk perut kecilnya dan memberi Lindung senyum manis. Terima kasih, kakak. Saat ini masih ada minyak di sudut mulutnya. Namun, senyumnya begitu manis sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi lunak. Lindong diam-diam menghela nafas lagi. Jika seorang wanita melihat ini, kemungkinan dia akan segera dikalahkan oleh senyum seperti itu. Siapa namamu? Lindong menepuk tangannya dan bertanya. Mu Shan, gadis berpakaian hijau menarik kuncir di kepalanya. Setelah itu, matanya yang besar memandang ke arah Lindong dan berkata, bagaimana dengan kakak? Lindong, Lindong dengan lembut tersenyum dan menjawab, apa nama yang biasa? Katamu Ling Shan tersenyum. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan ikan bakar. Aku hanya bisa mengikuti kakak di sini setelah melihatmu. Petik 2. Kamu mengikutiku. Sejak kapan? Lindong sedikit terkejut saat dia berseru. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang itu hari ini. Aku telah mengikuti kamu sejak saat itu. Mu Ling Shan. Mata Lindong sedikit menggigil dia benar-benar tidak dapat mendeteksi apapun meskipun diikuti sepanjang hari dari mana asal gadis ini mengapa kamu mengikuti aku Lindong sedikit mengerutkan kening dan bertanya aku tidak tahu balasan mulingshan menyebabkan sudut mulut Lindong berkedut yang pertama menggelengkan kepalanya dan kedua kucir di kepalanya bergoyang bersamaan dengan gerakan bagaimanapun aku hanya mengikuti aku tidak tahu mengapa tetapi aku merasa bahwa kakak tidak akan membahayakan aku. Lindong mengerutkan kening. Semua ini agak terlalu aneh. Mengapa Mulingshan ini percaya bahwa dia, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tidak akan menyakitinya? Kakak, aku terluka dan akan beristirahat dulu. Mulingshan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lindong. Dia hanya tersenyum mengucapkan kata-kata itu sebelum berbaring di atas batu dan tertidur seperti kucing kecil di depan mata Lindong yang agak tercengang. Ekspresi Lindong sedikit tidak pasti di bawah cahaya berkedip dari api unggun yang naik di hutan. Dia melirik Mulingshan, yang tertidur lelap. Gadis kecil asal misterius ini telah mengesampingkan semua kehati-hatiannya dan tidur di bawah matanya. Oh, sementara tatapan Lindong berkedip, dia tiba-tiba melihat cahaya biru tua yang dipancarkan dari tubuh Mulingshan. Cahaya ini seperti penghalang cahaya yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, luka-luka buas yang tampak pada lengan ramping Mulingshan mulai dengan cepat sembuh pada kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4 n 4 nanogram. Ini adalah Lindung diam-diam terkejut saat menyaksikan adegan ini. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari penghalang cahaya. Metode surga meluap yang melimpah. Suara Yan yang agak terkejut tiba-tiba terdengar pada saat ini. Metode Surga yang meluap meninggal. Apa itu? Lindung terkejut ketika dia bertanya. Mungkinkah gadis kecil ini berasal dari Klan Paus Sage Immortal? Itu adalah metode yang unik untuk Klan itu. Gumam Yan. Paus Sage Abadi. Murid Lindung menyusut sedikit setelah mendengar nama itu. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang suku iblis laut, dia masih menyadari bahwa Paus Sage Abadi ini adalah salah satu Klan yang agak menakutkan dalam suku iblis laut. Apakah gadis kecil di depannya ini sebenarnya berasal dari klan itu? Itu juga tidak benar. Konstitusi gadis kecil ini tidak tampak seperti paus sage Immortal murni. Tapi mengapa dia tahu metode surga meluap abadi konstitusi ini? Bahkan aku tidak dapat mengerti. Gumam Yan, suaranya mengandung jejak ketidakpastian. Ini menyebabkan lindung tanpa sadar sedikit terdiam. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Moolingshan ini? Bahkan yang tidak dapat mengidentifikasi dia Petik 2 Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak mendekati aku Mungkinkah dia berbohong Lindong bertanya Sepertinya bukan itu masalahnya Gadis kecil ini sangat murni Semua yang dia katakan harus menjadi kebenaran Adapun mengapa dia tidak bisa tidak mendekati kamu Mungkin itu karena dia tertarik oleh sesuatu pada kamu Yang menyuarakan pikirannya Sungguh tidak biasa Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Dia melirik Mulingshan yang tidak menunjukkan kehati-hatian padanya dalam tidur nyenyaknya. Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak peduli apa, dia akan pergi sendirian besok. Dia tidak benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini, yang bisa menjadi berkah atau bencana. Lindong secara bertahap menutup matanya sambil memiliki pemikiran seperti itu. Setelah itu, ia memasuki kondisi kultivasi. Malam itu berlalu dengan damai. Mulingshan, yang tidur nyenyak, akhirnya membuka mata besarnya pada pagi hari berikutnya. Ada kecerdasan di matanya yang hitam pekat itu. Mata lindung juga terbuka pada saat ini. Dia memandang Mulingshan, sedikit menyeringai dan bertanya. Selesai tidur. Um, Mulingshan mengangguk sambil tersenyum. Dia melirik luka yang sembuh di lengannya. Sebelum mengerutkan mulutnya, setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong dan berkata, kakak, terima kasih untuk ikan bakar kamu. Aku akan pergi dulu. Setelah suaranya terdengar, tubuh kecil Mulingshan melompat ke pohon yang tinggi. Dia ragu-ragu sejenak, meraih kuncirnya saat dia berkata, kakak, jangan menuju ke arah yang sama dengan aku. Oh, Lindong terkejut, dia akan berbicara. Ketika Mulingshan mengeluarkan tawa yang jelas, tubuh kecil mungilnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir keluar dari pulau kecil, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Lindong melihat ke arah yang telah menghilang Mulingshan. Dia akhirnya tertawa getir, apa yang baru saja terjadi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 900, Mulingshan. Jatuh, pada akhirnya, Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dari Mulingshan. Namun, dia juga tidak mengambil rute yang sama dengannya. Dia hanya terus mengikuti rute yang ditunjukkan pada peta laut dan bergegas menuju wilayah pedagang langit. Dia tidak berhati-hati untuk menghindari atau bertemu apapun. Oleh karena itu, setelah terbang selama sekitar dua jam di atas lautan luas, ekspresi wajahnya menjadi sangat tak berdaya setelah merasakan fluktuasi energi liar dan keras dalam jarak ke arah kirinya. Fluktuasi energi itu dipenuhi dengan aura yang agak jahat. Jelas, orang yang telah menyerang adalah unit hiu iblis darah yang dia temui kemarin. Aura yang agak akrab juga dicampur di antara mereka. Ini adalah alasan utama ekspresinya. Lindong berdiri di udara. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi rumit. Ombak tampaknya telah menjadi agak ganas di daerah itu. Dan suara keras kadang-kadang terdengar. Kemungkinan pertarungan hebat telah meletus. Apakah kamu ingin melihatnya? Aku cukup tertarik pada nona kecil itu. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong. Yang terakhir menyadari bahwa minat ini berasal dari Yan yang tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi konstitusi aneh Mulingshan. Kamu juga mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang Darah Iblis Hiu sangat merepotkan untuk berurusan dengan. Dia harusnya masih bisa melarikan diri. Lindong merenung sejenak. Setelah itu. Dia menggelengkan kepalanya. Klan darah iblis hiu tidak bisa dianggap enteng. Jika dia menyinggung mereka, hal-hal yang mungkin akan lebih merepotkan daripada menyinggung orang tua bon jahat. Lindong tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Setelah semua, dia hanya bertemu dengan Mulingshan sekali. Gemuruh, fluktuasi energi liar dan keras berdesir keluar di kejauhan setelah kata-kata Lindong terdengar. Gelombang setinggi seribu kaki naik ke langit dan memancarkan suara keras saat jatuh. Lindong melihat ke arah itu. Dia mengerutkan mulutnya ketika ekspresi tak berdaya akhirnya melintas di matanya. Ayo pergi dan lihatlah, aku akan membantunya jika memang ada kebutuhan. Petik 2, Lindong tidak tahu mengapa ia akhirnya memutuskan untuk membantu. Mungkin, itu karena dia tidak ingin melihat gadis kecil yang imut sekarat di tangan klan Blood Demon Shark. Mungkin juga ada koneksi yang halus yang bahkan dia tidak bisa gambarkan di antara mereka. Koneksi seperti itu mungkin sangat konyol, tapi Lindong memang bisa merasakannya. Tampaknya benar-benar ada, selain itu. Sumber perasaan itu tampaknya berasal dari dalam tubuhnya, simbol leluhur yang memangsa. Tatapan Lindong berkedip, perasaan ini sangat kabur. Dan bahkan dia tidak berani untuk benar-benar yakin apakah itu ada, namun. Jika itu benar, mungkinkah bahwa Mu Mulingshan memiliki beberapa hubungan dengan simbol leluhur yang memangsa dalam tubuhnya? Lindong menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran membingungkan dalam benaknya, saat Yuan Power yang kuat melilit tubuhnya. Dengan percikan, dia langsung memasuki laut. Setelah itu, ia menjadi seperti ikan berenang yang dengan cepat menuju ke tempat fluktuasi energi liar dan keras berasal. Ratusan hiu darah berkumpul di wilayah laut yang kosong ini, membentuk banyak pengepungan. Anggota yang tampak kuat dari klan Blood Demon Shark berdiri di atas setiap iklan setiap hiu darah ini. Pada saat ini, semua mata mereka mengandung aura jahat ketika mereka mengunci di tengah-tengah pengepungan. Seorang gadis kecil berpakaian hijau dengan dua kuncir berdiri di atas air. Mata hitam legamnya yang besar dan cerdas mengandung amarah ketika dia menatap kerumunan di sekitarnya. Haha, putri kecil dari klan Paus Sage Immortal. kamu harus patuh pergi dengan aku. Kamu harusnya sadar bahwa orang-orang seperti kita tidak mengerti arti dari belas kasihan. Kiu darah yang terlihat agak kuat berada di pengepungan paling dalam. Di atasnya adalah pria ganas yang dikenal sebagai komandan sia, yang telah mencapai tahap mendalam kehidupan. Dia saat ini semua tersenyum ketika dia melihat Mulingshan yang dikelilingi dan tertawa. Kamu bajingan hiu, beraninya kamu menyerangku jika kamu tahu identitasku. Mulingshan sangat marah, namun, kata-kata ini jelas tidak menawarkan banyak pencegahan ketika diucapkan dari mulutnya. Misi kami sangat tertutup, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Selain itu, kamu telah menyelinap diam-diam. chaotic dimensi ini sangat kacau. Wajar jika kamu bertemu dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang akan curiga klan Blood di Manshar kami. Mulut Komandan Siap berpisah, giginya sangat tajam, dan berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan di bawah sinar matahari. Kalian ingin menangkap aku hanya dengan ini? Mata Mulingshan berputar, saat mereka terus menyapu pengepungan ini. Haha. Aku sadar bahwa kamu adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam seribu tahun dalam klan Paus Sage Immortal, dan kamu telah menguasai metode surga meluap yang tak terbenam pada usia yang sangat muda. Ini sangat langka, bahkan di antara klan Paus Sage Immortal. Namun, kamu masih terlalu muda. Selain itu, sesepuh kami secara pribadi telah memberi meterai pada kamu seberapa besar perlawanan yang bisa kamu lakukan sekarang. Komandan siat tertawa acuh tak acuh. "Ku, mengapa kamu tidak mencobanya?" Mulingshan tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya biru menyala di tangan kecilnya. Selanjutnya, dia membantingnya ke permukaan laut. "Well, grand pulsing wave, bang!" Cahaya biru menyebar dari bawah tangan Mulingshan dengan kecepatan seperti kilat, dengan cepat menyebabkan laut menjadi liar dan ganas. Gelombang setinggi seribu kaki langsung naik di sekitar tubuh Mulingshan. Cahaya biru melonjak dalam gelombang ini saat melepaskan fluktuasi mengejutkan. Ledakan, gelombang laut yang berisi fluktuasi unik terbentang. Akhirnya, ia dengan ganas menyerbu ke arah pengepungan. Beberapa ahli klan Blood Demon Shark tertangkap basah dan dikirim terbang dengan hiu mereka. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya. Sebuah kilatan jahat melintas di mata merah gelap Komandan Sia. Dia melemparkan pukulan ke depan saat kekuatan yang sangat liar dan keras membelah gelombang besar yang menerjang ke arahnya. Matanya menyapu tempat itu sebelum dia berteriak dengan keras, "Dimengerti, orang-orang kuat dari klan Blut di Shark buru-buru menjawab dalam usai setelah mendengar komandan Sia menangis. Wajah mereka sangat jahat, mereka mengendarai hiu darah mereka dan menyerbu ke dalam air." Setelah itu. Trisula yang tajam di tangan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang tubuh kecil yang lembut itu. Seribu Palengwell. well. Mulingshan berdiri di atas ombak, saat tubuhnya naik ke atas. Tubuh lembutnya dengan gesit diputar di udara. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan, dan cahaya biru mengerikan melonjak. Cahaya ini langsung berubah menjadi paus besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Selusin ahli klan darah iblis hiu. Yang menyerang ke arahnya, memiliki tubuh dan hiu mereka terbalik. Mulingshan dengan cepat bergegas ke depan setelah membuat celah dengan serangan telapak tangannya. Namun, dia akan melarikan diri ketika tubuh komandan Xia yang tegap muncul di depannya. Kekuatan dingin yang luar biasa tajam dan menyeramkan keluar dari tenggorokannya. Serangan ini jelas sangat ganas. Enya, Ketidaksabaran dan kemarahan terungkap dalam mata hitam legam Mulingshan yang besar. Saat dia menghadapi banyak rintangan yang menghalangi jalannya. Cahaya biru menyala di tangannya pada saat berikutnya. Dan sebuah pelat pintu hitam yang menutupi seluruh tubuhnya muncul di tangannya. Pelat pintu ini sangat tebal dan berat. Dan hitam seperti tinta. Ada juga banyak gambar yang sangat samar dan mendalam di permukaannya. Fluktuasi aneh juga mulai menyebar saat pelat pintu ini muncul. Bahkan menyebabkan ruang itu sendiri beriak. Peti mati mati. Tutupi, murid-murid komandan Xia tiba-tiba menyusut setelah melihat pelat pintu ini seperti benda di tangan Mulingshan. Dia tanpa sadar berteriak, kamu benar-benar mencuri benda suci dari klan Paus Sage Abadi. Itu bukan urusanmu. Namun, Mulingshan hanya membalas dengan kasar sebagai tanggapan atas teriakan alarmnya. Ketika pelat pintu hitam di tangannya terayun ke arah komandan Xia. Uap hitam mulai melonjak keluar dari depan pate pintu saat itu diayunkan. Uap hitam itu memiliki fluktuasi deatki yang hanya dimiliki oleh ahli tahap kematian mendalam. Namun, tubuh Mulingshan tiba-tiba menegang saat uap hitam ini akan dilepaskan, karena cahaya berdarah dipancarkan dari dadanya. Cahaya darah ini samar-samar berubah menjadi hiu darah bercahaya. Cahaya biru di sekitar tubuhmu Lingshan telah menjadi tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini. Dan bahkan tubuhnya berakhir sedikit mengejutkan. Hehe, <tuh> meskipun kamu memiliki live coffin cover, segel telah dipasang di tubuhmu. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu hanya akan menderita jika kamu menggunakannya. Ekspresi menyeramkan segera muncul di wajah komandan Xia setelah melihat ini. Setelah itu... Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke depan. Angin ganas mendarat di tubuh Mulingshan dengan kecepatan kilat. Karena ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Mengerang, tubuh Mulingshan terbang mundur saat kekuatan meledak ke tubuhnya. Rangan keluar dari mulutnya saat wajah kecilnya berubah sedikit pucat. Kamu hiu busuk harus dimusnahkan. Mulingshan mengepalkan giginya dan mengutuk dengan marah. Kemungkinan dia telah sangat menderita di tangan hiu iblis darah ini selama periode waktu ini. Haha, <sekarang>, sekarang kita berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun kamu hanya memiliki live coffin cover, itu masih merupakan harta yuan murni yang sangat kuat. Namun, benda ini akan menjadi milik klan Blood Demon Shark aku di masa depan. Komandan Sia tertawa terbahak-bahak ke langit. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan ketika cahaya darah naik dari Trisula di tangannya. Setelah itu, merobek udara dan dengan kejam menusuk ke arah Mulingshan, yang auranya tidak stabil. Mulingshan melihat cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Wajah kecilnya menjadi semakin pucat. Bang, Mulingshan akan secara paksa mengaktifkan Live death coffin Cover di tangannya, ketika permukaan laut di bawahnya tiba-tiba meledak. Pilar air melesat ke langit saat lampu merah-merah bergegas keluar dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali terbuka dan menelan mulingshan. Bang, cahaya trisula darah melanda saat kuali merah-merah raksasa menelan mulingshan. Segera, suara metalik muncul. Fluktuasi liar dan kekerasan menyebar. Menggerakkan gelombang raksasa dalam proses. Siapa? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan wajah Komandan Xia berubah saat dia berteriak dengan keras. Swoosh! Tidak ada yang menanggapi teriakannya. Kuali merah-merah raksasa menelan Mulingshan. Sebelum menggunakan kekuatan tabrakan yang dihasilkan untuk berubah menjadi kilatan cahaya merah-merah yang melesat ke arah horizon jauh. Kejar mereka, mata Komandan Xia langsung menjadi berbahaya. Teriakan ledakan terdengar.